kelompok 3 kacang tanah kelompok 4 kacang hijau kelompok 5 semangka dan kelompok 6 tanaman pepaya. biji yang digunakan bisa diambil dari buahnya tetapi harus dalam keadaan kering minimal jumlahnya 1000 biji nah ini adalah beberapa percobaan yang harus kalian lalui yang pertama ini ada metode perhitungan bobot seribu biji yang pertama diambil seribu putir biji lalu ditimbang lalu angka yang diperoleh itu dicatat nah ini boleh dilakukan satu kali boleh juga lima kali kalian bisa lihat apakah timbangan satu kali eh, dan lima kali itu berbeda nah biasanya bobot satu biji itu tidak sama, jadi ada biji yang besar, ada biji yang berukuran kecil Maka ukuran dari si biji tadi akan menentukan bobotnya Nah inilah yang mau kita lihat Bagaimana bobot biji mempengaruhi kualitas e, tumbuhan yang akan dihasilkannya Nah selanjutnya, ini ada metode yang kedua metode yang kedua ini diambil sebanyak 200 butir jadi dari yang 1000 biji tadi boleh kalian bagi-bagi menjadi 5 jadi masing-masing sebanyak 20, 200 butir ini timbangan yang pertama saya dapat 76 gram terus timbangan yang kedua 87 gram timbangan ketiga 77 gram dan timbangan keempat 91 gram, timbangan kelima itu 88 gram. Nah, kenapa harus timbang analitik ya? Nah, kalau misalnya dia nggak timbangan analitik, pasti eh, kalian akan dapat ini semuanya hasilnya sama. Itu. Nah, sementara untuk 200 biji ini ini yang saya dapat berbeda-beda ketika timbang analitik. Nah, timbang analitik ini sebenarnya bisa kalian pinjam itu di eh, kayak untuk toko-toko kue seperti itu, tapi kalau misalnya nggak ada, kalian boleh ambil ya kan eh, 500 biji. Tetapi rumusnya kalian ubah di mana bobot 1000 biji per gram itu diganti jadi 500. Kalau di sini saya gunakan angka 200, berarti beratnya itu untuk 200 biji, jadi 1000 per 200 jika yang saya timbang 200 biji tapi kalau misalnya kalian timbang 500 biji berarti rumusnya menjadi 1000 per 500 kali bobot biji nah yang ini tadi didapat bobot biji yang pertama tadi 76 gram maka 1000 ini 1000 biji per 200 karena banyaknya 200 biji dikali timbangan tadi 76 yang di sini tadi 76 Oke okay, berat pertama baru yang ini dimasukkan ke sini oke okay ya jadi dapatlah 380 gram nah kemudian bobot biji kedua tadi ditimbang beratnya adalah 87 maka akan saya masukkan 87 di sini maka hasilnya 435 gram yang di sini yang ketiga ini ada 77 ya kan maka saya akan taruh di disini 77 gram maka 1000 per 200 kali 77 dapatnya 385 yang keempat 91 maka 1000 per 200 dikali 91 gram sama dengan 455 selanjutnya 1000 per 200 dikali 88 gram maka dapatnya 404 10 gram. Nah, ini untuk metode yang kedua. Jadi tadi ada metode yang pertama. Metode yang pertama saya e, timbang 1000 biji, maka saya dapat 405 gram. Nah, ini yang ka boleh kalian lakukan 5 kali. Mana tahu hasilnya yang 1000 biji ini berbeda-beda. Kalau misalnya e, jumlah biji kalian banyak, berarti kan kalian butuhnya 5000 biji. Gitu ya. Maka akan didapatlah 5 kali seperti ini. Nah, selanjutnya yang di metode ketiga itu kita gunakan e, seribu biji, tetapi diambil secara acak. Ini bersama-sama yang pertama ya. Jadi kita lihat e, kalian terserah mau diambil berapa banyak bijinya. Misalnya kalian ambil satu sendok makan. Terus ambil dua sendok makan Terus ambil satu genggam Nah, dalam tiap yang kalian ambil secara acak tadi Kalian hitung jumlah bijinya Jadi, pengacakan yang pertama Saya ambil 500 biji Ternyata ketika saya timbang Dapatlah hasil gramnya itu 179 gram Berat yang 300 biji Saya dapat 105 gram Saya acak lagi Saya ambil Berat 100 bijinya 46 gram Saya acak 50 biji Dapatnya 31 gram Dan saya timbang lagi 400 biji Ternyata dapatnya 148 gram Nah ini, inilah yang kalian ambil secara acak tadi Oke, selanjutnya bagaimana cara perhitungannya Nah, cara perhitungannya ini bisa kalian ubah Rumusnya menjadi bobot seribu biji itu sama dengan seribu dikali bobot biji. Misalnya, tadi bobot yang pertama dapatnya adalah 179 gram dengan jumlah 500 biji, maka 179 gram bobot bijinya dengan jumlah bijinya 500, maka dapatlah 358 gram, 358 gram. Selanjutnya, tadi di bobot kedua. Di sini ada 300 biji beratnya adalah 105 gram maka bobot bijinya 105 per 300 biji sama dengan 350 gram selanjutnya bobot 1000 biji 1000 dikali 46 karena tadi di sini dapatnya 46 gram dengan jumlah 100 biji nah maka 46 per 100 sama dengan 460 gram begitu